Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan berkenalan dengan Amazon Honeycode. Amazon Honeycode adalah kolaboratif app building tool untuk tim bisa meningkatkan produktivitas kerja. Kita bisa menggunakan Amazon Honeycode ini untuk banyak hal, misalnya tim task management, project planning, event management, regular update, atau status report. Kita lihat dulu website-nya di honeycode.aws. Untuk fiturnya, kemudian di sini juga sudah disediakan template. Lalu customer success story. Pricingnya tersedia dari basic, ini free. Kemudian bisa ditingkatkan menjadi plus atau pro. Yang berikutnya ada community. Yuk kita coba login. Kalau teman-teman sudah memiliki akun, silakan masukkan alamat emailnya. Kalau teman-teman belum memiliki akun, teman-teman bisa mengkreasinya. Saat ini saya sudah memiliki akun, jadi saya tinggal login saja. Jika sudah berhasil login, kita tinggal klik create app. Kemudian saya akan pakai classic builder, start from scratch. Saya akan memberi nama workbooknya adalah THR karena kita sudah dekat dengan hari raya Idul Fitri. Jadi aplikasi yang akan saya buat ini akan berisi kolomnya ini nama, kemudian di sini saya akan isi amplop THR. Kemudian, di sini adalah statusnya. Jadi, nanti saya akan isi, misalnya, saya namanya Melly, amplop THR-nya. Misalkan, isinya 2000, statusnya sudah diberikan. Ada lagi, misalkan, namanya Ana, amplop THR-nya 5000, status diberikannya belum. Kemudian ada yang namanya Meliana, amplop THR-nya misalkan 100.000 statusnya sudah. Nah, jadi di sini kita akan bantu orang tua kita yang biasanya di hari raya itu membagikan THR, itu bisa mencatat amplop THR-nya sudah diberikan atau belum kepada saudara-saudara kita. Nah, di sini kita akan modifikasi tabelnya ganti dengan nama tabel THR. Lalu untuk inputan ini, kalau ini masih manual, kita akan buat supaya inputannya bisa terkategori 2000, 5000, dan 100.000. Statusnya juga nanti ada dua, yaitu sudah dan belum. Caranya kita blok kolom ini. Kemudian klik wizard, data modeling, create picklist, kemudian Tabelnya kita pilih tabel THR, kolomnya adalah amplop THR, kita create new table. Satu lagi adalah untuk tabel THR status, new table apply. Kita klik go, dia akan nge tabel untuk kita membuat data di dalamnya. Nah ini sudah mulai ter -create. untuk amplop THR dan status. Selanjutnya kita lihat di sini bahwa tabel amplop THR sudah ke Datanya juga sudah ada. Ada kategori data 2000, 5000, dan 100.000. Kemudian untuk THR status, ada ya statusnya sudah dan belum. Nah, dari sini kita akan buat aplikasinya. Klik saja, build app. Kemudian saya akan pakai wizard saja. Saya pilih tabelnya yaitu tabel THR. Di sini sudah terlihat teman-teman reportnya. Tadi yang namanya Meli sudah terima amplop THR 2000. Statusnya sudah. Ana amplop trR-nya 5000. Belum. Meliana 100.000. Sudah. Berarti dari sini ketahuan reportnya ada dua orang yang sudah terima TR 100.000 dan 2000 Nah kita lanjutkan pembuatan aplikasinya ya teman-teman kita klik next Wow di sini sudah langsung terkreat ya bisa di delete row juga kalau salah data kemudian kita next lagi di sini adalah tampilan untuk inputannya misalkan ada yang diberikan catat namanya di sini dengan amplop di sini bisa diselect Tadi sudah ada tiga ya. 2.000, 5.000, dan 100.000. Statusnya juga ada dua yaitu sudah dan belum. Lalu kita dan Kalau teman-teman mau lihat aplikasinya, teman-teman bisa view app. Dia akan terkait di browser baru. Nah ini tampilan reportnya seperti ini. Kalau kita mau tambah data, misalkan keponakan satu, amplopnya yang 2000 statusnya sudah maka kita bisa save datanya klik dan saja Wow langsung ke create nih teman-teman ya kemudian kalau misalnya salah berarti kita tinggal delete row saja tuh datanya langsung hapus ini akan sangat membantu orang tua teman-teman jadi ingat sudah bagi amplop ke siapa aja Kita sekali lagi ya, warnakan satu pilihnya sekarang yang 5000, statusnya sudah. Nah ini ya, akan terus ke create, simpan seperti itu. Misalnya ada salah data, nah ini gimana nih kalau salah data? Kalau salah data berarti kita dan dulu aja teman-teman. Di bagian data cell ini kita klik editable. Kemudian kita lihat lagi di aplikasinya. Nah ini sudah langsung ya. Misalnya ternyata keponakan satu belum terima amplopnya, belum ketemu. Maka kita bisa ganti jadi statusnya belum. Ah, mantap banget ya teman-teman ya. Kalau kita juga bisa lihat 2000 ini ke siapa aja tinggal diklik aja. Di sini ketahuan bahwa yang terima amplop isinya 2000-an. Ini ada Meli ya. Kalau yang sudah. Ini juga ada ya Meli dan Meliana. Kalau sekarang statusnya semua sudah terima, kita edit sudah sudah sudah karena sudah ketemu ya, sudah sudah silaturahmi. Maka teman-teman bisa klik di sini misalkan statusnya sudah. Nah, ini sudah semuanya. Jadi sudah langsung terreport. Aplikasi ini hanya contoh ya, teman-teman. Silakan disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Selamat Hari Raya Idul Fitri, semoga aplikasi ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.